Hai guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya official Oke jadi video kali ini seperti biasa ya Di sini saya akan membagikan lagi bersetelik motion buat kalian Oke tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke video preset yang pertama guys. ya setidaknya kalau kamu nggak royal Ya, kamu setia, anjing! Jangan dua-duanya kamu enggak royal, kamu enggak setia. Oke, okay, guys, selanjut ke presiden yang kedua ya. We Oke guys, lanjut ke preset yang ketiga guys Oke okay, lanjut ke preset yang keempat guys <Lis�> Oke okay, lanjut ke preset yang kelima ya. Oke okay, lanjut ke preset yang keenam guys. Oke, lanjut ke episode yang ketujuh. Jalan-jalan ke Padang, jatuh bom membalik kacang dari dulu sampai sekarang, hanya adik dan indah saya. Iya, yeah. <sukur> oke, lanjut ke preset yang ke-8. <sukur> oke lanjut ke preset yang ke-9 guys. oke okay, okay, lanjut ke preset yang ke-10 ya pikiran aku tuh kamu kamu nggak capek apa temu termulu di kepala aku <laughs> Lux. Oke, lanjut ke preset yang ke-11, ya. <Sess> Oke okay, lanjut ke preset yang ke-12 ya. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-13. Ya enggak apa-apa sih lo sama gua karena gue jelek. Tapi kalau gue ganteng, selera gua bukan lu anjing. <laughs> Cuak. <laughs> oke okay, lanjut ke preset yang ke-14 guys. oke okay, lanjut ke preset yang ke-15 ya yeah.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 Oke lanjut ke preset yang ke-18. Ngejoikinmu sih kalau gua. ya kan. Oke lanjut ke preset yang ke-19. <San> Oke okay, lanjut ke preset yang ke-20. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-21, guys. lanjut ke yang ke-22 ya. Di sini siapa yang cita-citanya sekolah jam 6 pulang jam 4 Adik-adik? Kurikulum merdeka. Oke, okay, lanjut ke yang ke-23, Guys. Lanjut ke preset yang ke-24. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-25, ya. Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-26 guys Oke okay, guys mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya ya Oke okay, bye